matin aja sayang ternyalain lagi. Terakhir nanti suruh ngerokok. <tuk> <Minum dong. tuk> senuan lu senuan biar sebelah sama si muda. Lihat, <tuk> jempol lu lihat, ya. lihat, jempol gua lihat, lihat jempol gua. Santai aja, santai aja, santai aja, santai aja, santai relax. Fokusin kesini nih, hmm. jempol gua. Lo tarik nafas, lo buang, lo tarik lagi, lo buang. Lalu tarik lagi dalam-dalam terus dalam tidur Kevin okay, terus semakin lama semakin tidur semakin pengen lu tidur semakin mata lu makin berat makin berat makin berat lu oh, makin minyak makin santai makin rileks rileks banget duduk makin tempat lu ada di mana yang tempat lu yang paling suka lu rileks banget lu relax banget, banget. banget. di mana yang lu suka banget di situ tempat lu bener-bener tempat lu tempat yang pengen lu tempatin di mana ada orang yang lu suka di mana ada orang yang lu sayang di situ semua ada tempat yang paling buat nyaman kayak lu tidur buat tidur nyenyak nyenyak banget lo tidur nyenyak banget Nggak ada yang bisa larangin lu tidur Mau lu lewat hari berapa hari lu tidur, <tiungsi> lu terus lu cilalini tidur nikmat nah, banget lu bawa lu tidur. Gua hitung mundur. Setiak, setiak waktu waktu nyenyak, itu mundur, setiap setiap hitungannya lu semakin nyenyak, semakin relax, kaya... semakin nyantai, semakin santai ya banget, lu semakin santai, semakin rileks Dalam hitungan kelima ke lu semakin lalu nyinyak, inyak, relax, semakin ya... santai, semakin, belau, mantan, mantan semakin santai, semakin santai. Gue rokok mas eh, apa dengar tadi pas hitungan keempat? Mas ada kayaknya. Lagi semakin santai lagi semakin santai lagi. Semakin santai. Sudah ada udah Semakin santai semakin santai lagi dalam hitungan ketiga lu semakin santai semakin rileks semakin rileks semakin rileks dalam hitungan ketiga lu semakin rileks lagi lo tambah rileks 1000 kali lipat lu lebih rileks lebihnya lebih lebih santai dalam hitungan kedua lu lebih rileks lagi lebih rileks lagi 1000 kali lipat lu rileks lebih santai lagi 1000 kali lipat santai dalam hitungan kedua lebih rileks lagi 10 kali lipat lagi tambah lagi rileksnya 10 kali lipat lagi rileks lebih santai lebih santai dan hitungan ketiga ke-1 lu lebih relax lagi lebih relax lagi, lebih santai lagi lebih santai Oke Kevin nama lu siapa? Punya pacar gak Punya. Oh pacar lu namanya siapa? Lu sayang enggak sama dia? Apa yang lu lakuin kalau dia ada di depan lu? lu cuma bisa dengar suara gua, kalau lu dengar suara lain lu semakin, santai, lu semakin santai, lu semakin rileks tadi siapa pacar lu? jenap jenap oke, kalau lu lihat pipin, anggap dia itu jenap kalau lu lihat pipin, anggap itu jenap, oke? Okay. <guluh> kalau lu mengerti tapi, gerakin jauh tangan kalau lu mengerti lu gerakin tangan kanan lu oke dalam hitungan ketiga, Lu buka mata lo dan anggap pipin itu jenap satu dua tiga. Siapa itu? Jenap, jenap, jenap, jenap, jenap, jenap, nih? jenap, jenap, jenap, jenap, jenap, Deketan dong jenap, jenap, samperin dong jenap, jenap, jenap, jenap, <ter> pegang tangannya dong, pegang tangannya. Kalau lu ketemu dia tuh lu apain? Dia naknya biasanya pegang enggak tangannya? Pegang enggak? Lu ngomong apa dia sayang gimana sih romantis loh Sekarang dia udah berdiri samping lu nih. Ngomong dong. Tahu dong. Jadi, kayak gini? Dia dia pakai Dia pakai cuka. Santu ke Kevin, lu lihat ini. Lihat fokus tidur. Kasihan lu kalau lihatnya. Menek... Kevin uh, Buat Kevin ya Buat orang yang gue sentuh Buat orang yang gue sentuh Kalau lo dengar, Kalau lo ngeliat sendal Bawaan lo, lo pengen Ambil lu sendal itu lu pengen lo cium Bagian atasnya lo cium Oke? Okay? Kalau lo mengerti, lakukan pala lo Dalam hitungan Buat itu semuanya jadi nyata Buat semuanya jadi nyata Sendal itu lu ngeliat sendal, lu pengen ya ya. Dalam hitungan ketiga, buat itu semua jadi nyata. Satu, dua, tiga. Buka mata lu. lagi dong. Ini apa ketin? Tidur. Tidur, <tuk <tuk nanti, nanti, semangat sih kalau bangun. Lemah dia lemah. <tuk> <Bintang. tuk> kalau sering mandi uh, begini, <tuk> <tuk> buat sering uh, Buat pipin ya? Eh buat Kevin ya? Orang yang buat yang gue sentuh ya? Buat orang yang gue sentuh. Dalam hitungan kelima itu sugesti gue semuanya ilangin lo Selama gue ngasih sugesti itu semua sugestinya lo hilangin Semua lo buang lo buang jangan lo dengerin Itu lo buang semua yang namanya jenap jadi pipin itu buang Dan sendal kalau li li lo lihat sendal itu lo cium lo buang Jangan lo gituin buat itu semua menjadi normal seperti biasanya Anggap semua itu gak, gak ada Semua itu gak nyata Kalau lo mengerti lo gerakin tangan kiri lo Okay. Dan dalam uh, gua ngitung dari 1 sampai lima setiap hitungannya membuat lo menjadi segar lebih semangat lebih relax lebih semangat lagi lebih semangat oke okay. uh, gua mulai hitungannya dari satu satu lo lebih, lebih, lebih, lebih, lebih semangat lebih semangat lebih segar lebih segar dari sebelum sebelumnya dari sebelum sebelumnya lu lebih segar lo lebih segar hitungan kedua Lu semakin segar, semakin semangat, semakin semangat, dan semakin lu ngerasain ini udah kembali normal. Dan hitungan ketiga, 1000 kali lipat, lu lebih semangat, lebih segar, lebih segar dari sebelumnya, lu lebih segar, lebih segar dari sebelumnya. Hitungan keempat, lu lebih segar lagi, 1000 kali lipat, 1000 kali lipat, lu lebih semangat, lebih segar, lebih segar, lebih segar, lebih, segar, lebih, segar, lebih semangat lagi, lu lebih semangat lagi. Hitungan kelima, lu bangun. Udah ngebuka percaya nih Udah kan, lu lihat dong video ini udah gue balik ya, mau ya, masih ya, kau ya, dulu, ya. keren ya, keren ya, pusing nggak, Enggak kan, pusing nggak, sedikit, sedikit, iya <laughs> udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa